Tujuh ciri-ciri cowok cuek suka sama kamu tapi gengsi. Cowok cuek memang seringnya bikin kalian gregetan Menarik perhatiannya susahnya bukan main. Karena seringkali ia tidak menyadari keberadaan kamu. Tapi entah kenapa, pesona cowok cuek selalu saja, terlalu sulit untuk dilakan. Walaupun saat bersamanya lebih banyak makan hati. Namun meski begitu, bukan berarti cowok cuek sama sekali. Tidak bisa yang namanya jatuh cinta. Meski tak selalu kelihatan, dia akan diam-diam perhatian pada cewek yang disukainya. Biar kamu nggak salah sangka, kami sudah merangkum tanda-tanda apa saja yang menunjukkan cowok cuek sedang suka sama kalian, tapi dia gengsi. Satu, dia memang jarang tersenyum, tapi sorot matanya yang tertegun, jauh melempar isyarat tentang hatinya yang penuh dengan cinta yang ranum. Dia bukan tipe cowok yang ramah dengan senyum, yang selalu mengembang di wajah. Jadi jangan harap saat bertatapan dengannya, kamu bisa melihat bibirnya melengkung, dengan sangat manis dan indah. Wajahnya memang datar, persis seperti orang yang tak memiliki perasaan apa-apa. Tapi jangan salah, di balik wajah datar itu, ada tatapan mata, yang nggak bisa mendustai perasaannya. Cowok cuek akan menatap seseorang, yang disukai dengan sorot mata tertegun. Kesannya memang datar, tapi sebenarnya tatapan itu dalam sekali. Bahkan sorot mata itu, jauh melempar isyarat tentang hatinya, yang penuh dengan cinta yang ranum. Dua, Cara dia mengamatimu bukan dengan curi-curi pandang, tapi dengan lirikan ekor mata, yang tajam dan diam-diam. Cowok cuek ini paling pintar, mengamati seseorang dengan diam-diam. Bahkan tanpa disadari oleh kamu, atau orang lain di sekitarnya. Sebab buat dia curi-curi pandang, Bukan cara aman untuk memperhatikan seseorang yang disukai. Alih-alih salah tingkah, ketika tertangkap basah sedang mengamati kamu, lebih baik dia berkamuflase dengan cara tatapannya. Iya, tatapannya memang mengarah objek lain di depannya. Tapi jangan salah, lirikan ekor matanya, yang tajam gak akan pernah bisa lepas dari sosokmu. Serupa kamera pengintai, yang gak akan mudah diketahui keberadaannya, jika tak diamati dengan seksama. 3. Saat bertemu dan berpapasan mungkin dia akan cuek saja. Tapi dalam hati dia berharap kamu, lebih dulu menyapanya. Saat kamu dan cowok cuek ini, akan berpapasan, kamu tak perlu berharap dia akan menyapa, atau sekadar memberi senyuman. Karena memang kenyataan, yang akan kamu dapat hanya tatapan datar. Dia seolah-olah tak menyadari keberadaanmu di sana. Padahal, dalam hati dia berharap kamu lebih dulu menyapanya. Ya begitulah cowok cuek, suka sama kamu tapi dia gengsi, dia akan berusaha bersikap pasif di depan orang yang disukainya. 4. Saat salah tingkah, dia akan membuat gestur jutek, bahkan seolah-olah kamu adalah seorang musuh. Dia jarang atau bahkan tak pernah bersikap manis sama kamu. Kalau dia sedang salah tingkah, jangan berharap cowok cuek ini akan tersipu malu. Sebaliknya, dia malah akan memasang tampang garang dan jutek seolah-olah kamu adalah musuh yang siap dia berikan serangan balik kapan saja kamu nggak perlu khawatir dengan sikapnya ini Justru dengan sikap garang dan juteknya ini dia sedang rapat-rapat menyembunyikan perasaannya padamu ia menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya 5. Meski cuek dia akan tetap mengingat setiap hal kecil atau sepele yang pernah kamu ucapkan gayanya boleh cuek tatapannya bisa pergi, samping kanan-kiri saat berbincang denganmu. Tapi telinga dan pikirannya, nggak akan pernah tertinggal, dengan ucapan yang keluar dari mulutmu. Apa yang dia dengar, akan direkam dengan baik dalam pikirannya. Jadi, nggak perlu kaget, saat dia justru mengingat hal kecil, atau sepele yang pernah kamu ucapkan. 6. Bertanya tentang tugas atau kerjaan. Jadi salah satu caranya membangun interaksi denganmu. Kamu juga nggak perlu berharap dia akan sering mengirim pesan yang berbau perhatian. Pesan dia yang masuk seringnya, pertanyaan soal tugas atau kerjaan, info film atau buku bagus, bahkan dia pernah bertanya soal musik, yang pernah kamu ceritakan itu. Si cowok cuek memang anti-mainstream. Caranya membangun interaksi dengan kamu, bukan dengan hal-hal umum, seperti bertanya sedang apa, atau lagi di mana. Justru interaksinya jelas mengarah pada ketertarikan lain, yang lebih bisa menjelaskan dirinya seperti apa. 7. Secuek dan juteknya dia, cowok ini nggak akan pergi saat kamu memang butuh didampingi. Secuek-cueknya cowok, dia tetap tak akan tega meninggalkan gadis yang disukainya, dalam keadaan terpuruk seorang diri. Meski dia sering jutek kepadamu, jika dia memang sayang, dia akan terus mendampingimu. Tak pernah pergi sampai kamu akhirnya mampu berdiri sendiri lagi. Itulah ulasan ciri-ciri cowok cuek suka sama kamu tapi gengsi. Dia mungkin tak akan banyak memberi nasihat. Namun keberadaannya di sisimu, entah mengapa selalu berhasil, membuatmu tenang. Dia juga orang yang selalu, pertama kali datang ketika kamu membutuhkan bantuan. Setelah kamu pikir-pikir, si cowok cuek ini unik sekali. Dia punya cara tersendiri untuk menikmati jatuh cinta dengan sangat santai. Bantu kami dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya maju dan berkembang. Subscribe itu gratis dan gak bayar loh. Bantu bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, biar jadi tambah amal kebaikan buat kalian semua. Terima kasih.